Assalamualaikum selamat tahun baru salam damai dan sukacita bagi kita semua yang terhormat bapak Kepala sekolah SMP Majawacana yang saya hormati bapak-ibu guru SMP Majawacana dan yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP Majawacana perkenalkan saya Tisamuruliayomi siswa kelas 8 calon kandidat ketua OSIS SMP Majawacana. Saya sangat tertarik mengikuti Seleksikto OSIS karena saya ingin memberikan sumbangan pemikiran guna kemajuan OSIS SMP Tema wacana jika saya terpilih. Adapun visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Tema yang lebih kompak, lebih kreatif, lebih disiplin, lebih mandiri, dan lebih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari visi, visi tersebut, saya menjabarkannya ke dalam beberapa misi yaitu Pertama, memantapkan dan meningkatkan kesempatan, kekeluargaan, dan kerjasama iman siswi Kedua, meningkatkan dan memantapkan kreativitas siswa-siswi. Ketiga, meningkatkan dan memantapkan sikap disiplin siswa-siswi. Keempat, meningkatkan dan memantapkan sikap kemandirian siswa-siswi. Kelima, meningkatkan dan memantapkan iman dan siswa-siswi kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain visi dan misi, saya juga mempunyai beberapa program kerja diantaranya. Yang pertama, bersama dewan guru dan siswa siswi mengadakan berbagai kegiatan dalam menyambut hari-hari besar nasional dan juga hari-hari besar keagamaan. Kedua, membantu pihak sekolah melakukan kunjungan kepada siswa-siswi yang tidak aktif ke sekolah termasuk yang sakit. Ketiga membantu sekolah dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa-siswi. Keempat membantu sekolah dalam mengkoordinir kegiatan ibadah rutin bagi siswa-siswi. Demikian visi dan misi saya selaku calon kandidat ketua OSIS SMP Jawa-Cana, Cawacana periode mendatang. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian sisi misi saya dan saya akhiri dengan moto hidup saya yang saya ambil dari Filipi 4 ayat e 13 bahwa segala perkara dapat kita tempuh dengan dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.